They're by my side Siap serang pasar Toyota Veloz dan Mitsubishi Xpander, Kia akan luncurkan mobil baru di Indonesia. Produsen mobil Kia resmi meluncurkan MPV baru di GIIAS 2022 dan siap menyerang pasar Toyota Veloz dan Mitsubishi Xpander. Dominasi Toyota Veloz dan Mitsubishi Xpander kini dihantui oleh mobil baru Kia yang juga memiliki tiga baris yang sama. Bahkan New Kia Challenge memiliki dua pilihan mesin, pertama Challenge 1400 cm3 turbo dan varian kedua menggunakan mesin naturally aspirated 1500 cm3. Dilansir dari kiakpopindonesia.com, melaporkan bahwa New Kia Challenge memiliki desain yang dinamis berkat kesan sporty yang membuat MPV ini terlihat seperti SUV dari luar. All is the sea Selain itu, mobil ini memiliki grill Tiger Chrome dan lampu depan LED yang besar dan rapi. Untuk menyeimbangkan gaya Mitsubishi Expander dan Toyota Veloz, mobil ini juga dilengkapi dengan Velg Sport dengan desain dinamis dan desain two-tone. Dimensi New Kia Charns adalah panjang 4540 mm, lebar 1800 mm dan tinggi 1700 mm, dengan jarak sumbu roda lebih panjang 2780 mm. Lebih banyak poin mobil ini memiliki panoramik sunroof yang dapat disetel secara elektrik. Fungsi ini membuat kabin Kia Charentz baru lebih lega dan menambah kemewahan saat kursi kapten berada di baris kedua. Dari segi fitur hiburan, mobil ini memiliki pusat kendali layar sentuh berukuran 8 inci yang dapat dihubungkan dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Untuk performa, seperti disebutkan di atas, Kia Charentz memiliki dua mesin bensin. Mesin kapal pertama, mesin turbo 1400 cm3 yang menghasilkan 140 tenaga kuda dan torsi puncak 242 Nm, disalurkan ke transmisi otomatis dan kopling ganda 7 percepatan DCT. Varian kedua ditenagai oleh mesin diesel Smartstream, Gamma 2 dengan 1500 cm3, tenaga 115 bhp dan torsi puncak 144 Nm, yang dikawinkan dengan transmisi manual 6 percepatan IM dan otomatis 6 percepatan. Sebagai perbandingan, Mitsubishi Expander memiliki mesin 1,5 liter MIVEC DOHC dengan perpindahan 1499 cm³, tenaga 105 tenaga kuda pada 6000 revolusi per menit dan torsi maksimum 141 Nm pada 4000 revolusi per menit. Begitu juga dapur pacu mobil Toyota Veloz memiliki mesin 2NRV dengan 4 silinder segaris, 16 katup DOHC dan dual vvt -E. Mesin ini memiliki kapasitas 1496 cm3 yang mampu menghasilkan tenaga puncak 105 bhp dan torsi maksimum 138 revolusi per menit. Di atas kertas, Kia Charentz baru lebih efisien dari keduanya. New Kia Charentz bermesin 1.400 cm3 turbo dibanderol Rp 389 juta, rupiah, sedangkan mesin diesel 1,5 liter dibanderol Rp 449 juta. Rupiah. Harga jual Kia Charentz baru sangat sebanding dengan fitur dan keunggulan bawaannya. Namun ternyata Toyota Veloz dan Mitsubishi Expander dijual lebih murah kia baru baru untuk perbandingan Harga jual Toyota Veloz mulai dari 286 juta rupiah hingga 331 juta rupiah. Mitsubishi Expander termurah adalah 253 sampai 307 juta rupiah untuk versi teratas. Inilah sekilas info tentang spesifikasi mobil Kia yang baru diluncurkan di Indonesia yang dapat menggebrak pasar Toyota Veloz dan Mitsubishi Expander.